Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ihsani washukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'dima li shani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adaa ila ridwani Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan antara maghrib dan isya ini dalam sebuah pembahasan ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat -gandakan pahala untuk semuanya dan memberikan pahala sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara yang baik ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu diberi afiat dan keselamatan di dunia dan di akhirat innahu waliyudzalika walqadiru alaihi dalam waktu yang singkat ini saya akan membacakan atau akan mengkaji sebuah ayat Al-Qur'an ringkas pada kalimat-kalimatnya namun Muhkam di dalam kandungannya sangat dalam makna dan pelajaran-pelajaran yang terurai padanya, sebuah ayat yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di berbagai sudut kehidupannya. Dia berada di sebuah surah disunnahkan untuk dibaca di hari perkumpulan kaum muslimin yaitu di, di idul fitri dan idul adha ayat ini berada di surah al-qamar surah makkiya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu amrim mustaqir dan setiap perkara segala sesuatu telah ada ketentuan dan ketetapannya. Segala sesuatu telah ada ketentuan dan ketetapannya. Kalimat dari ayat ini itu datang di konteks bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengingkari hari kiamat, bahkan mereka menentang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kebenaran Islam yang beliau bawa kaum musyrikin berkata ya wahai Muhammad kalau memang engkau benar maka buatlah bulan itu terpecah menjadi dua maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar bulan dipecah menjadi dua maka terbelahlah bulan itu menjadi dua Disaksikan oleh kaum musyrikin. Yang berada di sekitar Nabi, yang sedang perjalanan, semuanya menyaksikannya. Namun setelah itu, mereka mendustakannya. Dan mengatakan bahwa mata-mata kalian telah disihir oleh Nabi Muhammad. Iqatarabati sa'atu wa syaqqal qamar telah dekat hari kiamat dan telah, per, telah terpecah bulan itu menjadi dua. Dan mereka ini kaum musyrikin kalau melihat tanda kebesaran Allah mereka berpaling. Bahkan mereka berkata itu adalah sihir yang berkelanjutan dari Nabi Muhammad. Mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal jelas kebenaran. Kemudian Allah ingatkan, وَكُلُّ أَمْرِمْ مُسْتَقِيرُ Segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya. Maka kalimat ini mewarnai kelanjutan dari surah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Tatkala mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para Rasul. Makanya disebut kisah kaum Nabi Nuh. Bagaimana mereka mendustakan para Rasul mereka, kemudian mereka ditenggelamkan. Di banjir bandang yang sangat besar. Air dari segala penjuru, dari bumi, dari langit, dari gunung memancar, dan tidak ada yang bisa selamat. Kecuali pengikut Nabi Nuh yang naik di atas perahu bersamanya. Kemudian Allah terangkan bagaimana kaum Ad dibinasakan. Dikirim kepada mereka angin dalam harian sangat dahsyat. Sehingga kaumnya itu seperti kokok kurma yang hilang kepalanya. Semuanya mati tanpa kepala. Kemudian Allah sebutkan kebinasaan kaum semut, Disebutkan kebinasaan kaum Lut. Lalu disebutkan kebinasaan kaum Fir'aun. Fir'aun dan malah tentara. Iya. Wa ya. kullu amri mustaqir. Setiap perkara itu sudah ada ketetapannya. Sudah jelas kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa yang mendustakan para rasul, bahwa kebinasan akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat, Itu ketetapan yang sudah pasti, tidak ada yang bisa keluar dari. Ia. Kemudian, di dalam kandungan surah juga bahwa kebenaran itu akan selalu ditampakkan oleh Allah. Selalu dimenangkan. Makanya para Rasul itu, selalu dijayakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terhadap kaum yang mendustakannya, Allah tunjukkan kebenaran para Rasul. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat juga Allah tampakkan. Kemenangan mereka dan kebenaran mereka. Innala nansurur sesungguhnya kami menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan hari kiamat tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian mansurun Allah Firman telah tetap kalimat kami kepada hamba-hamba kami para Rasul. Sesungguhnya mereka akan selalu ditolong. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami, mereka yang akan menang. Itu ketetapan Allah dipastikan. Untuk para Rasul dan untuk orang-orang yang beriman bersamanya. Makanya ketika kaum munafikin molo kolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, biarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, jangan kasih apapun ke mereka. Sebentar lagi kehabisan nafkah akan bubar sendiri. Maka Allah subhanahu wa taala menjawab mereka: Wallaikal 'izzu, walli rasulihii, walli mu'minin, walaikin almunafikin la yafquhun. Sesungguhnya izah itu milik Allah. Milik Rasulnya. Dan milik kaum mu'minin. Tapi ini kaum munafikin tidak tahu tentang hal itu. Tidak paham akan hal tersebut. Mereka akan selalu dijayakan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. karena itulah agama Nabi Muhammad alaihi wasallam Akan selalu tinggi. Walaupun ada orang. Islam itu akan selalu tinggi dan tidak ada yang akan lebih tinggi darinya. tuntunan dan syariatnya telah ditetapkan oleh Allah sempurna. Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina. Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan telah kucukupkan ni'mat kuatah kalian, Serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Wa kullu amri mustaqir. Segala perkara sudah ada ketentuannya, ketetapannya. Itu Islam akan selalu ditinggikan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tuntunan dan syariatnya akan terus berjalan bersama kita. Akan terus bersama umat ini. Dari pokok-pokok agama, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Itu hal-hal yang sudah ditentukan. Sudah dipastikan. Sebagaimana kebersamaan manusia, kekuatan mereka, kekuatan umat Islam. Itu di dalam kebersamaan. Di dalam persatuan. Bukan di dalam perpecahan. Dan itu sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman: wa atasimu bihablillahi jami'an. Wa la tafarraku. Berpegan tegulah kalian semua dengan tali Allah. Dan jangan kalian berpecah belah. Dan Nabi SAW. Ketika mengabarkan. Tentang kejadian-kejadian fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, banyaknya perpecahan, perselisihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah ketentapan. Kata beliau kepada para sahabatnya: Innu mayyish ya min kum qasyar axtilafan kathira. Pariqum bi sunnati wa sunnatil khulafail rasidina. Al-Mahdihi, Nabi Alaih bin nawajid. sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Hendaknya dia berpegang dengan sunnahku dan sunnah para hulafah ar yang datang setelah itu. Ketetapan Allah bagi siapa yang ingin selamat, dan di sebelumnya sebelum riwayat itu. Nabi s.a.w. bersabda kepada para sahabat, "Usiikum bi Allah. was-sam'i wat wa in 'abdun habasyi." Dia kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian budak Habasyah yang sangat hitam. Asalnya budak nggak layak jadi pemimpin, tapi dia sudah sudah jadi pemimpin maka perintah Nabi dengar dan taat. Itu ketentuan di dalam kebersamaan. Ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam hadits Hudhaifah bin Ulyaman, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW terangkan, terdayinya fitnah-fitnah di tengah manusia, maka Nabi SAW bersabda, talzam al muslimin wa -imamahu. Kamu terus berkomitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Itu cara selamat. Cara untuk selamat. Harus menjaga kebersamaan di dalam sebuah negara, mendengar dan taat kepada pemimpin. Bahkan di kondisi yang sangat Pemimpin misalnya berbuat zalim, berbuat hal yang tidak benar, tapi sepanjang dia masih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan isma wa ati. dengar dan taat. Wa induri bato huruka, wa Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, itulah yang dipahami oleh para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di masa akhir masa para Sahabat ketiga datang. Tadawliman Hajat bin Yusuf. Manusia datang kepada Anas bin Malik di antara akhir sahabat yang meninggal. Dan di Basrah beliau adalah akhir sahabat yang paling meninggal di kota Basrah. Datang mereka kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik menyampaikan suatu hal yang sudah tetap. Kata beliau, "Isbiru hatta talqauni 'ala al Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga masyallah hari kiamat demikianlah saya dengar dari nabi kalian nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap perkara itu akan tetap kebenaran itu akan selalu tampak di dunia kul jaal haqq wa zahaqal batin innal batila kana zahuqa Katakan kebenaran telah datang. Dan kebatilan akan sirna. Kebatilan itu akan selalu pergi. Dan di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menampakkan yang hak itu. Yawma idhi waqfihumullahu dinahumul haq. Waya'alamuna anna allaha al haqqul mubin. Pada hari kiamat. Allah mencukupi. Pembalasannya yang penuh dengan kebenaran. Dan. Mereka akan tahu bahwa dialah Allah yang maha haq, yang maha benar. Lagi maha terang. Maha menjelaskan. Karena namanya adalah al yang maha benar. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kebenaran. Dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang benar. Dan itu ketentuan Allah. Wa kullu amri mustaqir. Segala perkara sudah ada ketetapannya. Orang-orang kafir Mekah diingatkan. Setelah kisah-kisah itu tadi di surah Al-Qamar. Maka diingatkan kepada penduduk Mekah. Aku farukum khairum minu ulaikum alakum baro'atum Zubur. Ini orang-orang kafir kalian di Mekah ini. Ingin lebih baik daripada umat-umat yang telah diminasakan itu? Atau mereka sudah ada perjanjian di dalam kitab Allah bahwa mereka akan diselamatkan? Dan mereka berkata, kami akan menang. Allah menjelaskan ketetapannya sayyuhazzul jama' wayawalluna ad-dubur mereka nanti semua akan dikalahkan dan mereka akan lari ke belakang dan itu sudah terjadi bagaimana mereka dikalahkan di Mekah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat ketentuan dari Allah subhanahu wa taala kebidaran akan selalu diperlihatkan kemudian Allah subhanahu wa taala jelaskan di kelanjutan surah Al-Qamar. Tentang keimanan kepada takdir. Inna in Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Ketentuan dari takdir Allah berjalan di tengah manusia. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa merubahnya. Siapapun dia. Itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala ketentuan Allah, segala perkara, sudah ada ketetapannya. Tidak berubah lagi. Sudah ditetapkan. karena itu kita imani segala ketentuan dan ketetapan Allah. Subhanahu wa dan keimanan kepada takdir, itu adalah rukun iman yang keenam 6 Dari hal yang tidak syah, keimanan seorang hamba, kalau dia tidak mengimani ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa kita. Berupa kebaikan. Ataupun keburukan. Kelapangan atau kesusahan. Afiat, sehat. Ataupun ada wabah, ada penyakit. Itu ketentuan dan takdir Allah. <tuh> subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya segala sesuatu. Kami telah cipta dengan takdir. Wa kullu fi zubur. Wa kullu wa kabirin mustafar. Segala sesuatu yang mereka lakukan sudah tercatat di buku-buku. Segala yang kecil dan yang besar sudah tertulis. Semuanya ditulis. Sudah ditakdirkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu amri mustakir. Dan segala perkara itu, segala sesuatu itu ada ketetapannya. Di antara hal, di antara hal yang Allah tetapkan di tengah makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala -ta -ta tetapkan penciptaan mereka adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Orfirman: Wa ma khalaqatul jinn wal insaillalliyam budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepada aku. Mau kemana? Kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah. Untuk menjadi budak Allah. Menjadi hamba Allah. Kalau kita lari darinya, keluar darinya, maka pasti akan menjadi budaknya syaitan. Ada budak hawa nafsunya. Budak hawa nafsunya segala sesuatu sudah ada ketetapannya Allah firman wa illa iya wabil dan Robmu telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Dia kepada Allah dan juga Allah telah menetapkan kalian wajib berbuat berbakti kepada kedua orang tuamu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu diutus para nabi dan para rasul untuk hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walaqada ba'athna fi kulli ummatin rasulan anibudullahu wajitanibu tabut sungguh Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul tersebut Mengajak umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu sudah tetap. Sebagaimana kehidupan ini kita dicipta. Ciptaan keberadaan kita di dunia ini adalah untuk ujian dan cobaan. Tidak ada yang bisa merubahnya. Itu ketentuan dan ketetapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya Sungguhnya kami menciptakan manusia <Sessizia> dari setetes air yang bercampur kemudian kami mengujinya kami jadikan dia memiliki pendengaran dan pelihatan itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ini ujian sekarang kita periksa mau kemana, harus kita periksa diri kita kita dalam ujian selamat atau tidak menempuh ujian atau tidak Segala sesuatu sudah ada ketentuannya. Di dalam hidup ini Allah sudah tentukan bahwa makhluk itu hanya ada dua golongan. Farikum fil jannati wa farikum fil syair. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Wa minhum syakiyun wa minhum syaid. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dialah Allah yang membuat menangis dan dia pula Allah yang membuat tertawa. Hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Ada golongan yang kanan, yang beruntung, yang tersenyum bersiri seri wajahnya pada hari kiamat. Allah telah jadikan sebab-sebab untuk menuju ke sana. Ada jalannya. Sebagaimana Allah telah jadikan jalan. Yang mengantar kepada neraka. Dan mengantar kepada kebinasaan. Wahadainahun najedain. Allah firman kami telah beri hidayah kepada manusia. Dua jalan. Perlu diingat. Tidak diterangkan kepada kita jalan yang baik saya. Bahkan agama ini. hakim sempurnanya. Jalan yang baik dijelaskan supaya kita ikuti, jalan yang buruk juga diingatkan supaya kita berhati-hati darinya, jangan sampai jatuh di dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelumku. Kecuali wajib atas Nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya. Mau kemana? Jalan itu kita yang memilihnya. Karena itu di dalam hadits kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ibadi, innama hiya a'amalukum uhsiha lakum thummu wafikum iyaha Faman wajada khairan fal yahmadillah Waman wajada gaira dhalika falayalumanna illa nafsa Waihamba-hambaku itu amalan-amalan kalian sendiri Siapa yang mendapati kebaikan? Hendaknya dia puji Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberi dia taufik untuk itu Siapa yang mendapati selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dia harus celah diri ya. Agama sudah diterangkan. Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Nabi SAW tidak meninggalkan sedikit pun dari perkara dunia dan syarat kita kecuali beliau telah memberikan keterangan. Kejelasan di dalamnya. Kalau ada yang mendapatkan kejelekan, berarti masalahnya pada diri dia sendiri. Segala sesuatu sudah ditetapkan. Wa loh, Embraim mustaqir, bagi siapa yang ingin sorga, jalannya jelas. Bagi siapa yang ingin neraka, perbuatan-perbuatannya juga diterangkan. Ini perbuatan penduduk neraka. Yang paling ringkasnya, di ayat-ayat kita semua menghafalnya. Paman, man ma'am, ma'am, ma'am, ma'am, ma'am, ma'am, ma'am, Barang siapa yang gemar berbagi, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi manfaat, berbagi kebaikan, watak, dan dia selalu bertakwa, dan dia benarkan adanya al-fusnall, adanya akhirat, dia bersyahadatlah ilaha illallah, maka kami akan mudahkan dia menuju ke sorga. Ini sebab dia mengantar ke sorga. Tapi sebaliknya, wa amma yang bakhil. wahai wa merasa cukup bersombong dengannya, dan mendustakan al husna maka kami akan mudahkan dia kepada neraka. Sudah ditetapkan hal tersebut. Sudah jelas dari ketetapannya. Sebagaimana setiap orang itu akan mendapatkan dari amalannya masing-masing apa yang dilakukan di dunia ini Semuanya adalah buah dari amalan kita. Tidak ada yang lepas dari kita sendiri. Baran siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan baran siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri akan menanggungnya dan robmu tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Kau muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Wa kullu amrin mustaqir. Segala sesuatu itu sudah jelas ketetapannya, ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Setiap manusia yang hidup sudah ditetapkan ajalnya. Mau ke mana? Tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Siapapun dia, mau raja, mau rakyat, Kaya miskin, yang di atas yang di bawah, besar kecil, laki-laki, perempuan. Kuno maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Aynama maut. Walaupun tumpfi Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya. Kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Yang maha mengetahui yang tampak maupun yang tidak tampak. Lalu kalian akan diberitahu tentang segala amalan yang kalian lakukan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Syari, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Setiap orang itu di dunia ini berusaha. Dengan usahanya, dia menjual dirinya, melakukan transaksi. Dia menjual dirinya, hanya ada dua: ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru menghancurkan dirinya." ke dalam api yang rakawal i'adzubillah. Maka tidak ada yang bisa lari. Dari ketentuan. Dari ajal Ada sakaratul maut. Yang akan datang menjemput. Jangankan kita. Manusia yang paling baik. Yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh nabi dan rasul adalah yang termulianya, yang termulia dan teragungnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengalami sakaratul maut pingsan beberapa kali beliau berkata la ilaha illallah inna lil mautil sakarat la ilaha illallah sungguh kematian itu adalah sakarat keletihan di atas keletihan hal yang berat di atas hal yang berat itu ketentuan Allah tidak ada yang bisa lepas darinya begitu masuk ke alam kubur sudah dipastikan ada pertanyaan malaikat dan itu harus dijawab dan Allah Subhanahu wa telah tetapkan ayat-ayat tentang hal tersebut hatta begitu salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian dia berkata, Hey oh, Rabb kami, kembalikanlah kami. Barang kami. Barangkali kami bisa beramal salih ada apa yang kami tinggalkan dulu di dunia. Ini sudah keluar ruhnya, baru dia menyesal. Maka Allah firman, kalla sekali-sekali tidak. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan. Di belakangnya ada alam barzah, ada alam kubur. Ila yom yubatun, sampai hari kebangkitan, hari kiamat lain lagi. Hari kiamat lain lagi. Kita dengarkan tadi ayat-ayat di surah Yasin di salat Maghrib. Wanufikha fish-surri fa idza hum minal ila Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka dari kubur bangkit menuju kepada Rabbnya. itu di marqadina. ma rahmanu wa mursalun Mereka berkata wahai betapa celakanya kami. Siapa yang membangkitkan kami? Di dulu orang-orang mengingkari hari kebangkitan. Sekarang dia, li dia lihat, dia saksikan, barulah mereka sadar inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar rahman dan telah benar para rasul akan tampak kebenaran para rasul. Iya. Yeah. Inkanat illa sayyhatu wahidatan faidahum jamiul <tell> ladina muhazaron fal yawma la tujza nafsun perhatikan bagaimana di hari itu mereka sudah menyadarinya ternyata hanya satu kali tiupan saja mereka semuanya sudah hadir di sisi Allah pada hari itu setiap jiwa dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing dan kalian tidak akan dibalas sesuai dengan amalan kalian. Setelah hari kiamat, hari kebangkitan, ada pertanyaan Allah di sana. Ketentuan sudah Allah tetapkan. Allah bersumpah akan bertanya tentang hal tersebut. Semua dari kita harus menjawabnya. Allah firman, فَوَا رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَئِينَ amma كَانُوا Demi Rabb-mu hai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabb-mu hai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Yaitu pertanyaannya ada dua. Wa wa kuntum Ketika Allah memanggil manusia pada hari kiamat, kemudian Allah bertanya, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka? Kita akan ditanya tentang ibadah kita, kemurnian ibadah kepada Allah. Mulai yang membuat kesyirikan itu adalah hal yang paling pertama dipermasalahkan. Tentang menjawab para Rasul, Allah berfirman, wa yunadihim fa mursalin. Ketika Allah memanggil kemudian Allah Firman. bagaimana kalian menjawab para Rasul? Bagaimana kalian menjawab para Rasul? Sudah ditentukan. Setiap dari kita pasti akan melewati jembatan yang dihamparkan di atas neraka. Wa Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka jahanam. Ada dua penafsiran di situ di kalangan ulama ahli tafsir. Yang pertama, semua orang akan melewati neraka. Tapi kalau penghuni sorga dia cuma lewat saja, kemudian keluar. Adapun penduduk neraka, dia sudah jatuh di dalamnya. Dan penafsiran yang kedua, mendatangi neraka jahannam itu melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Ada jembatan yang dihamparkan. Dibahasakan oleh Nabi lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin sekali. Siapa yang bisa lewat di situ? Para nabi di ujung jembatan, doa mereka, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Semuanya akan melewatinya, sumpah dari Allah. Karena Allah Robbi hatman makdian, Itu dari RobMu adalah ketentuan yang sudah dipastikan. Tidak bisa berubah. Yang menyelamatkan seorang adalah amalannya sendiri. Apa yang dia lakukan di atas muka bumi? Makanya disebut sifat orang yang selamat. Taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, Wa dan kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalamnya dalam keadaan berlutut. Kalau ada yang bertanya, kenapa penduduk sorga juga lewat di neraka? Jawabannya itu kesempurnaan, nikmat. Kesempurnaan nikmat. Coba bayangkan ya. Penduduk sorga ketika masuk ke sorga, nikmatnya dua. Nikmat yang pertama, diberi kemuliaan dengan sorga. Dan nikmat yang kedua, diselamatkan dari api neraka. Mereka sudah lihat dahsyatnya neraka. Tidak mungkin mereka bisa hidup di situ. Maka kesyukuran terbesarnya ketika masuk ke sorga, salah satunya adalah diselamatkan dari api neraka. Dan itu kesempurnaan nikmat namanya. Neraka itu, siksaan yang paling ringannya, itu siksaannya Abu Talib. Yang paling ringan siksaannya. Di lapisan neraka paling atas. Dia hanya dipanaskan dua trompa, sendal, alas kaki. Kemudian Abu Talib diperintah memasukkan kakinya di sini. Belum lagi kakinya menginjak, mendekati trompa itu, kepalanya sudah mendiri. Kepada yang sudah mendiri. Saking dahsyatnya. Panasnya terompa tersebut. Ini siksaan yang teringan di neraka. Ketentuan Allah sudah ditetapkan. Wa kullu amri mustaqir. Dan dijelaskan. innal Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ijram. Di dalam kesesatan dan di dalam neraka. Tapi juga Allah terangkan. Innal mutaqina. Di akhir surah. Innal wa nahar, inda sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan sungai-sungai yang mengalir di kedudukan jujur di sisi roh mereka maka hari-hari kehidupan kalau kita tidak gunakan dalam kebaikan kita tidak gunakan pada hal yang dicintai dan diridai oleh ya Allah kita tidak membenahinya, tidak menatanya, tidak membangun rumah kita dari sorga semenjak hari-hari kita di dunia ini, kapan kita akan membangunnya? Ini renungan yang mendalam. Harus selalu kita ingat kaidah ini. Wa kullu amri mustaqir, segala sesuatu itu sudah ada ketentuan dan ketetapannya di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Maka Alhamdulillah, agama ini dimudahkan Belajar dari agama juga dimudahkan. Apalagi di masa sekarang ini. Orang-orang yang ingin kebaikan. Mendengarkan dari ilmu agama. Dia bisa mendengarkan. Melalui berbagai media. Berbagai fasilitas. Berbagai kemudahan. Banyaknya ujian-ujian dan cobaan. Itu harusnya membuat kita semakin giat beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya. Kita tutup kehidupan itu dengan hal yang paling baiknya. Kita tutup kehidupan itu dengan hal yang paling baik dan paling indahnya. Dan ini renungan yang sangat mendalam penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Apapun keadaan kita di dunia ini. Kita di kondisi susah, di kondisi lapang, dalam keadaan afiat, sehat, atau kena ujian, cobaan, musibah. Pada segala keadaan, ada pintu ketaatan, lahan-lahan ibadah. Lahan-lahan ibadah. Kita doakan saudara-saudara kita, ibadah. Kita bersabar, itu ibadah. Kalau bisa dia ridho, itu ibadah lebih tinggi lagi. mulai lebih hebat lagi, dia bersyukur malah ketika kena ujian dan cobaan. Dayang paling merugi itu adalah orang yang kerja yang ngomel saya. Ya. Rusuh di sana-sini. Kelu kesah di sana-sini. Ini sampai kapan kita mau kayak begini? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Coba berkelu kesah saya Maka ketika diuji itu, Rasulullah telah terangkan. Bagaimana radiyah falahur ridha? Siapa yang ridho? Allah beri keridhoan untuknya. Siapa yang marah, maka untuknya kemurkaan. Kita ada tiga jenjang. Bisa bersabar, bisa rido, bisa bersyukur. Sabar itu orang kena musibah. Tapi dia tahan dirinya. Tidak bergejolak, tidak kesah Itu sabar namanya. Kalau Ridho itu, dia kena ujian, tidak ada gejolak di dirinya. Dia terima sepenuh hati. Itu Ridho namanya. Lebih tinggi derajatnya. Ada lebih tinggi lagi, namanya syukur. Dia dapat ujian malah bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebab di belakang ujian dan cobaan itu, terdapat puluhan nimat dan karunia Allah. Dan ini perlu kita kaji sendiri. Kalau ingin saya bahasakan, kata di belakang syukur ini, terdapat puluhan nimat dan karunia Allah. Iya. Memang ada puluhan pembahasan. Besarnya nimat dan karunia Allah. Di belakang ujian dan cobaan. Segala sesuatu sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Sisa kita tata diri kita. Kita bersemangat. Pada kebaikan. Dan di akhir dari. Kalimat ini sudah habis waktunya. Sudah masuk waktu isya. Saya tutup dengan sebuah wejangan. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dirwetkan oleh Imam Muslim dari Abu Khurira. radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda. Ihris ala mayan fauk. Was-tain Billahi walatahjas. Bersemangatlah kamu, meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah. Jangan kita pikul di atas punggung kita. Masalah-masalah dari kehidupan dunia itu, hal yang jangan, hal jangan melekat di hati. Sebab itu akan membebani kehidupan kita. Buat yang melekat di hati itu adalah ketergantungan kepada Allah. tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keterikatan kepadanya. Itulah kunci keselamatan. Ihris alama yang fang. Bersemangatlah raya apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah mohon pertolongan kepada Allah. Dan jangan engkau merasa lemah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas kebaikan. Dan mencatat untuk kita semua keberhasilan, kemudahan, kesehatan, afiat, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di majelis yang baik ini dalam suasana kesehatan dalam kebaikan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas kebaikan di dunia dan di akhirat dan mempertemukan kita semua di sorga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan innahu waliyudzalika walqadiru alayh wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh